Hai hey sobat sabta, jumpa lagi di channel 4 Melanja. Di sini akan, di sini saya akan membahas tentang empat jenis rusa asli Indonesia. Satu, rusa sambar atau Serpus Unicolor Equinus yang terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Ya, termasuk rusa terbesar yang ada di Indonesia dengan tinggi 100 sampai 160 cm dengan panjang 150 cm dengan bobot antara 80 sampai 125 kg nomor 2 adalah rusa timur atau yang sering disebut dengan juga rusa jawa dengan nama ilmiah serpus timorensis Rusa ini termasuk rusa endemik Indonesia dengan sebaran di Pulau Jawa, Bali, dan wilayah Timur Indonesia. Adapun ciri-ciri yang unik dari rusa timur ini panjang badan yang berbeda dengan tiga jenis rusa lainnya. Panjang badannya dapat mencapai 200 cm dengan tinggi badan Antara 90 puluh sampai seratus cm dan bobot badan 100 sampai seratus kg. Yang ketiga adalah rusa bawian atau bahasa ilminya aksis Kuhli. Rusa yang termasuk kecil ini rusa endemik Indonesia atau satu-satunya ada dunia yang berasal dari Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Dengan ciri-ciri, Rusa Bawean ini tingginya kurang lebih 60-70 cm, dengan panjang badan sekitar 100-115 cm, dengan bobot badan sekitar 15-35 kg. Statusnya sendiri termasuk dalam Status terancam punah Dan dikategorikan dalam Apendik 1 Oleh IUCN Nomor 4 adalah rusa terkecil Di Indonesia Yang sering kita sebut dengan Kijang, Menjangan Atau Muncak Dengan ukuran tinggi badan Kisaran antara 40 sampai 60 cm dengan panjang badan antara 80 sampai 100 cm dan dengan bobot badan antara 10 sampai 30 kg. Kijang ini tersebar sendiri di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Adapun keunikan dari kijang ini sendiri terdapat taring di mulutnya seperti halnya satwa karnivor terima kasih